Halo teman-teman Kali ini kakak akan memperkenalkan Mainan kakak yang baru Mainan kereta api Thomas Teman-teman Apakah teman-teman juga punya Kereta api Thomas di rumahnya? Kalau punya Nanti ketik di kolom komentar nama siapa saja kereta Thomasnya. Kalau Kakak di sini mempunyai kereta api Thomas yang kereta api mempunyai nama. Yuk kita lihat yang sebelah kiri dulu. ini Namanya Luke. Ini kereta api yang baik ya. Yang ini. kereta api yang baik kalau hitam ini namanya diesel sebagai kereta api yang jahat teman-teman uh. ditiru ya ini memang jahat ini perannya di kereta api Thomas nah yang satunya ini yang terakhir adalah toby jahat adalah yang warna hitam namanya diesel jangan ditiru teman-teman teman-teman harus baik ke sesama oke okay? karena yang hitam ini jahat kita singkirkan dulu ya kita main yang baik-baik aja nanti deh yang hitam mainnya ini tetapi yang baik yuk kita jalan-jalan kita sambungkan ya satu per satu ya kita sambungkan Nah, kita sambungkan deh. nah, kita nah jadi satu deh Kalau kita baik sesama maka banyak temannya teman-teman yuk jalan tut tut tut tut mana teman-teman ya oh itu dia Yuk, kita tarik kita ajak jalan-jalan eh keliru ini kan kepala huh? kita jalan-jalan nah kita mau mengambil barang nih, susah nah, susah ya hmm. baliknya aja ya oh baliknya ini ada nih ternyata di dibaliknya ada ini ya ada besinya yang ke bawah bisa nyambungkan dari gerbong ke gerbong nah sudah masuk yuk kita jalan-jalan ini lakukan orang-orang baik kita kumpulan gerbong-gerbong kereta api yang baik teman-teman sampai jumpa